Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, dimanapun kalian berada, kembali lagi YouTube Lesti fati Update akan menginformasikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai bunda lesti tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini pembina akan menyuguhkan kabar spesial dari idola kesayangan kita. Namun di kabar pertama ini, para sahabat ada kamar yang lagi viral banget. Mengenai tentunya pernyataan dari Marcel Widianto yang sindir Rizky Bilar Pesan saat stand up comedy Sindir Rizky Bilar Marcel Widianto mengatakan Ada seorang suami yang banting tulang, tapi banting tulang istrinya Sekarang dia lagi sibuk bikin CV karena udah ditolak TV itu kalimat persahabat yang disampaikan oleh Marcel Widianto saat stand up persahabat ya Ini bentuk sindiran untuk Rizky Bila momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lambi Gosip ya, Banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Nil84737 mengatakan Jangan terus-terus dihujat, mungkin hari ini ujian buat mereka Besok mungkin ujian untuk kamu. Jangan satu kesalahan dihukum tanpa melupakan kebaikannya, betul sekali perusahaan ya. Jangan sampai menghujat kasihat mereka. Kita harus tentunya selalu mensupport sebagai fans sejati harusnya tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik. Apalagi tentunya sebagai teman sahabatnya Harusnya mendukung mas support, Tapi ini malah menghujat persahabatnya Marcel Widiato ini lagi viral banget nih persahabatnya Dengan stand up komedinya menyindir Rizky Billar Kita lihat juga dia di kabel berikutnya Tanggapan lain juga diberikan dari Bunda Korla ini yang lagi ramai juga dunia bicarakan persahabat ya. Bunda Korla ikut komentari aksi Lesti gak tau lah no comment itu dari tamu bikin gambar tahun depan lapor ke tentara, abri, angkatan laut Lestinya kecintaan pasti terulang lagi laki pasti bertingkah katanya ya. tanggapan Bunda Korla tentang Lesti no comment itu dari tamu itu poin pentingnya persahabat yuk Tentunya stop hujat leslar Kita hanya tentunya fans bisa mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan rumah tangganya kembali rukun dan bahagia, amin Berikutnya disimak juga ya, bersahabat. Ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Lesti Fati. official Dear Dede Lesti Kejora Mungkin kamu tidak seberuntung orang lain Orang lain belum tentu bisa sekuat kamu Percayalah, suatu saat nanti kehidupan kamu akan berubah menjadi lebih baik Ikut alurnya, nikmati prosesnya Allah tahu kapan kita harus kembali bahagia By Lestifati.official Allah, mudah-mudahan... Support dan dukungan selalu diberikan dari orang-orang baik untuk Lesti Kejora. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Kaila, ila 98 mengatakan, tidak apa-apa itu di mata pembenci yang jelas mulia di mata Allah. Luar biasa, Masya Allah banget ya. Banyak sekali orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita selanjutnya disimak juga Persahabat ada sebuah kalimat komentar di akun Twitter yang diposting oleh akun lestinya anas kordestiani 05 dari akun nonm Persahabat ya di situ dikatakan Ustaz Suki bilang Lesti dari awal berangkat umroh sampai mau pulang dia kekeh mau pisah tapi ingin dengan cara yang baik-baik. Dia nangis lama di depan Ka'bah, mohon petunjuk dan ampunan. Disarankan Ustaz Suki sholat istikharah dan tentunya memakan tujuh kurma Najwa. Pulang-pulang, persahabatnya, dia berdamai. Siapa sangka saat lihat paspor anaknya terpampang jelas nama ayahnya, hatinya terketuk dan merubah pikiran demi anak dia nggak mau jika anaknya sudah gede dia lihat jejak digital orang tuanya dan akhirnya dia dibully lu yang bilang anak jangan jadikan alasan coy dia lesti kejaran insyaallah Allah ya kita pastinya semuanya paham banget di posisi lesti karena persahabat ya kalian dan kita juga semua persinya sudah berkeluarga Anak memang segala-galanya persahabat Sama yang tentunya dirasakan oleh Bunda Lesti Bunda Lesti keputusannya pun persahabatnya itu demi sang anak Masya Allah hanya bisa mendoakan yang terbaik Tak henti-hentinya doa, support, dan dukungan diberikan untuk Lesti berikut Berikutnya disimak juga persahabat Info penting untuk semuanya Terkhusus fansnya Bunda Lesti Kejora Yuk, jangan kendor semangatnya, voting, dukung, Lesti Kejora di ajang IDA 2022, kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, lagu dangdut terpopuler, video klip dangdut terpopuler. Yuk, tiga piala penghargaan mudah-mudahan kita dapatkan. Bunda Lesti dapatkan raih penghargaan di ajang Indonesia Dangdut World 2022. Untuk berikutnya juga, bersahabat ya, ada kata-kata bijak dari Kobas. Semakin banyak keputusan yang kita buat di masa tenang, semakin sedikit badai yang akan menekan kita. Tuhan dapat saja mengubah hasil keputusan buruk yang kita buat menjadi kebaikan. Ini kata-kata yang sangat luar biasa dari Kobas. Allah Mudah-mudahan Kobas selalu sehat, selalu dukung idola kesayangan kita. Amin. Masih menunggu kabar terbaru dan kejutan spesial dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.